YouTube, ah, <laughs> Alhamdulillah sekarang berjumpa. Yeah, yeah, Mbak yeah. ini bekerja. Dulu Oke okay, sekarang udah ndak. Yeah. Masnya kerja di di mana? Apa, apa pekerjaannya pak? Dosen. Oh dosen. Yeah, di Jombang sendiri. Di Jombang. Saya belum pernah tuh kesana. Yeah. <laughs> Jombang. Tadi pasien ada yang dari Gresik. Yeah. Gresik. Jombang. Gersik tuh 1 jam katanya ke sini. Nggih, yeah, 1 jam. 1 jam, 1 jam setengah. Jombang lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Jombang tuh yang Lapindo itu? Bukan. Bukan eh, eh, apa sih? Eh uh, Sidarjo itu Masian yang Lapindo. Oh, itu Sidarjo. Di Pondok Tebu Ireng. Tebu Ireng. Iya. Anu uh, no. Darul Undar. Iya, Darul Undar. Uh. terkenalnya Tebu Ireng. Wah yang ponari itu itu? Iya, jombang. Nah, gitu itu. itu. Apa gitu harus pernah jombang tuh. Betul, ponari. Ah, Oke, okay. jadi keluhannya menikah sejak 2013. Ya, terus saya ikut suami di ya, Sidoarjo Sido. juga doang. Sekarangnya kan kerja, eh apa? S2 di UNESA, di Surabaya. Mm -hmm. Sambil kerja di Sidoarjo. Saya ikut mm -hmm. kerja juga. Gitu. Jadi guru. Jadi guru. guru Belas apa? SInggris. Anak-anak? Iya, ya anak sampai SMA, SD, sampai SMA. Oh, itu beda kah kalau dewasa beda. tua? Oh, uh, ada tingkatnya. Oh gitu. Iya. Ngajar yang dewasa tua juga? Enggak, cuma sampai SMA. Oke, hmm. oke, okay. okay. silakan lanjut. jamnya kerjanya itu dari setengah 2 sampai jam setengah delapan malam. akhir-akhir mm -hmm. saya di sana mulai ini kecapean, mm -hmm. terus mah sering kuman, yeah. vertigo sampai ini terus ini sampai melilit-lilit gitu, mm. perut, yeah. terus Pokoknya banyak keluhannya akhir-akhir mau selesai kontraknya selesai mau selesai di sana. Gitu. Kerja itu ya. Sampai sekarang. Keluhan fisiknya. Iya sampai sekarang, sampai sekarang iya. terus itu terus belum punya keterangannya hmm. besar. Sudah cek medis? Sudah berkali-kali. Normal beda ya? Beda dokter beda dokter. Gitu. Beda diagnosis. Beda penyakit beda diagnosis. Gitu. Terus ke dukun juga kan dulu belum tahu cara pakai metode telur itu dok ah. itu diletakkan di mana yang sakit mm. terus telur itu Mengarga. di apa namanya pecah jadi kalau ada keretkalnya batunya berarti itu telur katanya telur. ngerap gitu Makanya mm. terus kita disuruh buang ke sungai gitu telur waktu itu apa isinya ada batu ginjal iya ya. batu ginjal ginjal hmm soalnya oh, pas itu diagnosis dokternya juga batu ginjal. Di telurnya ada batu? Iya. Iya, ada gitu. gitu. Hmm. habis itu hilang sakitnya? Ya enggak, dokter. Masih. Oh, masih aja. Iya, ya. ya. <tis> Tapi terus ini sempat apa itu? Saya mau lihat. saya dicek saluran kencing itu, Dok, di lab? apa sih jadi dimasukkan kayak kayak kamera gitu loh jadi cairan dulu lewat apa namanya, buat ngecek ada bencin, batu apa enggak ya, untuk ngecek batu ginjal atau tidak ya. itu juga hmm. sudah ngecek ternyata bersih, bersih ada keluhan. tapi keluhannya masih masih keluhan yang sakit perut itu enggak yang pipis oh sendiri. pipis itu sering pipis ya terus iya. terpipis pipis terpipis bukan bukan keluar sendiri eh keluar Apakah sendiri ada. Oke, okay. itu, gitu. hmm. hmm. itu sejak, eh ini udah berapa lama? Sejak, sejak yang itu, yang keluar dari ngajar itu 2014 2014, ya. lama ya? Sempat opname juga saya dong Kencingnya tuh netes-netes apa banyak? Netes-netes Sebutnya inkontinensia Iya Inkontinensia Incontin urin Inkontinensia urin itu masalahnya ada dua nih. Masalah di kandung kemih atau di sini? Oh iya, benar. Karena memang saya sering ini Was-was, hmm. macam-macam. Kalau kandung kemih itu kan normalnya vesika urinaria itu kalau dia terisi sekitar 300 sampai 400 cc ya. urin nah itu uh, mekanoreseptor di situ itu memberitahu otak lalu kita ada ada rasa urgensi namanya pengen pipis uh -huh. tapi kita lagi ngajar tapi kita lagi makan tapi kita lagi meeting Oh uh -huh. masih saya tahan dulu lah jadi uh -huh. otak kita suruh tahan yeah, benar -benar. nah inkontinensia itu kehilangan kemampuan itu uh -huh. jadi dia pipi saja gitu, netes gitu kan. Nah, sphincter yang di vesikanya itu tidak bisa di, dikontrol mm -hmm. Jadi dia terbuka, ah, netes lah, apa keluarlah urin tuh, tetes, tetes, buat tetes itu. Itu kalau tidak masalah di vesikanya, mm -hmm. masalah di sini. Mm -hmm. Kalau masalah di vesika itu, misalnya pasien diabetes, komplikasi dari diabetesnya misalnya ya. Namanya juga kira diabetes iya. awalnya awalnya dikira diabetes sampai diukur satu hari itu berapa berapa cc, ah. Ah, iya, berapa ah. cc? anunya ah. Ah. urinnya itu ya iya. oke okay. dikasih obat, obat apa macamnya <laughs> saya <laughs> sampai lupa <coughs> akhirnya dari saya pindah-pindah dokter itu mulai dari dokter di, di logik ke dulu, iya. Terus ke Jember, terus Jombang. Saya kan aslinya Bondowoso. Saya ikut suami di Jombang. Jadi saya perawatan di Bondowoso, terus ke Jember karena lebih maju rumah sakitnya. Terus dibawa suami ke Jombang juga diperiksakan juga. Jadi beda dokter. Dok. Dokternya bingung kayaknya tuh. Iya <laughs> <tuk> enggak? Iya enggak sih? Iya, <tuk> Kurang, ya, kurang tahu pokoknya dokternya, tahu dokternya kurang meyakinkan. <laughs> Jadi selalu diarahkan misal diagnosisnya tidak ketemu, ini kayaknya saraf gitu, kita dialihkan ke dokter mm. saraf. Di dokter saraf kita mengikuti serangkaian prosedur, cek lab dan sebagainya. Ini tidak ada, ini kayaknya tulang belakang. So, mm. pernah kita didiagnosis tulang belakang, gitu. kayak saraf kejepit mm -hmm. akhirnya ke saraf bedah saraf dialihkan ke dokter bedah saraf berdasar pada 1 bulan 2 uh, bulan terapi terapi apa sih? Apa itu namanya, Dok? E <tuh> uh, fisioterapi. Ah. Masih, ya, fisioterapi. Terapi selama 2 bulan oh. gitu, tapi enggak. Ya, sesi juga. Ini, belum, belum gitu. sampai, Jadi, eh ya. uh. sampai akhirnya harus bahasanya capek ke dokter. Waduh, capek dah. <tuh> <tuh> Ia, 8 tahunnya. pernah ke kiai juga dikasih kan si Armino terus ada hitam hitam kotak segini mm -hmm. katanya ada tulisan Al-Qur'annya di dalam oh dimasukkan ke dalam air ada dua yang diminum masukkan ke air itu diminum ada yang ditaruh di sini tapi sudah dibuang waktu itu dong apakah nggak ada efek nggak ada efeknya, efeknya. Ya. Yeah. oke okay. dari periode 2014 sampai sekarang berobat uh -huh. medis sudah yeah. non medis ya, juga nanti. udah nah, saya ketemu yang bisa ngerukiyah syariah itu akhirnya di Bandung itu tapi karena saya harus pulang ke Jombang akhirnya nyari di Jombang juga ketemu sudah beberapa kali rukyah syariah itu cuman saya memang kerasa dong di sini panas terus nyeri-nyeri gitu ada hmm. waktu tapi, di rukyah ada reaksi iya. tapi ya sudah cukup, -cukup dari itu aja tapi masih masih Sampai gak ada muntah juga, gak ada mm. di Ruki. Sampai sekarang masih ini, inkontinensianya Masih? Masih Berarti salah nih Hah? Berubah dengan saya nih Seru, lalu. Harusnya lalu, ke... Lalu, lalu. Ke Gus Samsuddin nih, kalau kayak gini lalu, nih Jangan dong Gimana? Kan udah ketemu Prukiya Syari juga kan? Iya nah. Apalagi saya, saya. Oh, saya belum cerita, oh. oh, belum selesai itu, saya punya bapak. Ah. Beliau itu bisa mijet ngobati orang yang bukan orang. Gitu. Katanya pas itu mimpi dapatnya itu pas selesai sholat tahajud, entah antara mimpi atau enggak, pokoknya ada pakai baju putih-putih gitu, datang terus bawa keris bercahaya gitu kerisnya. Terus bapak disuruh nganga -ngang gitu. Hmm. suruh mangap pertamanya udah mau tapi entah terus lama-lama mau akhirnya dimasukkan dok kerisnya itu masuk lah terus setelah itu bisa mijat orang oke okay. gitu. terus selama kerja kan bapak saya di pajak kerja di banyuwangi kan pindah-pindah dong kalau pajak itu akhirnya Selama dibanyamnya, karena jauh dari keluarga, akhirnya punya kesibukan mencuci orang selain kerja. pajak itu jadi bisa ngobati orang, gitu. Misalnya, bukan orang begitu, loh. Terus mimpi saya akhir-akhir ini selalu tentang ketemu banyak orang. Entah pokoknya tempatnya beda-beda, tapi intinya ketemu selain banyak orang. Mimpi banyak orang, mm -hmm. terus seringnya ditawari makanan kadang saya makan, kadang enggak gitu. itu yang katanya, mau saya tanya tadi katanya, kalau itu artinya diperbarui sihirnya <laughs> mimpi dikasih makan? Ya. mimpi dikasih minum? minum, kayaknya iya juga mimpi dikasih anak? Dalam mimpinya, mimpinya itu? Melahirkan dok Tiba-tiba perutnya besar Terus melahirkan Tapi yang gendong mas hmm. Dari rumah tetangga kita Tapi saya belum sempat gendong Oke, okay. mimpi dikasih uang? Kurang kayaknya. Berarti yang pernah mimpi dikasih makan ya. Dan mimpi dikasih anak? Uh -uh. Oke okay. uh, Maaf, ini tinggal di rumah sendiri? di ya, kontrakan. Rumah sudah sendiri tapi statusnya. Uh, sudah. Uh, sudah berapa tahun? Sejak, sejak 2015. 2015. Oke, 2015. Nikahnya 2013 ya? Ya, ya? Apakah di rumah sering ada bunyi ledakan di atas? Yang di ini rumah sekarang. Di rumah sekarang. Oh. Ya. Jadi kayak saya ngiranya itu kayak tangan, gitu ya. seng atas rumah. Mas, saluran air itu. Tidak kedap, tidak. Gitu. Saya kira oh. memuai atau gimana. Dan itu selalu siang malam juga? Iya. Uh -huh. Oh iya, ada. Yang Tapi seringnya sih yang seringnya sih. Oh, kalau siang enggak itu rancu. Oh. Karena panas kan. Dia tuh lagi sunyi, keadaan dingin misalnya mm -hmm. tuh ada top terus habis tuh kayak ada bunyi pasir dicurahkan. Iya, hmm. kayak Oke, okay. apakah rumahnya sering dimasuki binatang berbisa, kelabang, kalajengking, ular? Kalau yang kontrakan lama, iya, ya, pindah kelabangnya? Kalau ya kita pindah dua kali dong. Dari oh. 2015-2020 itu, terus dari udah satu pindah sekarang. Kalau yang kontrakan lama, seperti ya kalajengking itu Banyak. pernah pernah hmm. masuk. Itu. Ular, ya. Saya kan bisa. dekat kembung. Iya, dekat kembun nikah 2013 mulai sakit ini 2014 kalau ini sihir arahnya kemana ya incontinencia ada sihirnya kayak gini jadi sihir tuh dia sistematis misalnya gini misalnya gini dia pengen suami istri pisah dari Berserai, misalnya. Caranya gimana? Caranya jadi sistematis. Caranya, kalau dari aspek hubungan interpersonal, itu dibikin, itu dibikin benci. Nah, benci dengan suami ini, benci tanpa alasan. Hal sepele marah besar, terus dibikin tuh benci-benci. Lama-lama tuh pisah-pisah, pisah-pisah. Dalam aspek hubungan intim, itu diganggu juga. Wih, ini cocok, gitu ya. Ini cocok, nih, yang saya sebutkan, nih, dalam hubungan itu, tuh, diganggu. Misalnya gini, nah, ini ada pasien saya. Suaminya itu kerja berapa hari? Weekend pulang. Misalnya, kerjanya di Bogor, pulang terus, pulang ke Jakarta, atau kerjanya di Bandung. Misalnya, pulang Jumat sore, pulang. Kalau pulang, tuh, pasti mens. Misalnya, tante tantar pulangnya, tuh, mens. Atau, kalau enggak, katanya gini saya tuh dok udah nunggu suami saya udah mempersiapkan diri saya tapi pas suami pulang saya tuh kok jadi capek ngantuk dia bilang padahal saya udah tidur cukup, cukup sampai tidur siang misalkan udah fit udah ndak ngerjakan apa-apa ndak capek untuk nyambut suami nih begitu suami datang saya tuh capek ngantuk sabtu minggu tuh ndak berdaya saya dok katanya begitu suami saya pergi kerja lagi langsung badan saya seger dia bilang kayaknya kecewa lah suaminya kan nah itu atau Tadi itu mens atau perdarahan enggak berhenti-berhenti. mens hmm. Mensnya udah berhenti, misalnya hari Rabu berhenti. Suaminya mau pulang Jumat. Pas Jumat pagi itu keluar darah lagi. Hmm. Nah, itu ini contohnya. Hmm. Um, kemudian kalau, ah, ada lagi ini yang, yang lucu. Pernah enggak lihat belakangan ini nih, muncul di TikTok? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nama saya Indra. Misalnya nama saya Indra. Dengan ini saya mohon maaf kepada istri saya. Istrinya di belakang. Ini kameranya, karena saya sudah uh, tidur bersama teman SMA saya di hotel walaupun itu terjadi dalam mimpi oh. Tapi istri saya masih menganggap itu salah, sekian permohonan maaf saya oh, ya. Ya, ya. Lucu kan, lucu kan, itu beneran loh terjadi pada pasien saya Dia mimpinya bilang, mimpinya tuh, dia mimpi suaminya itu Ada apa bermainlah di belakang dia dan ketahuan. Bangunnya itu dia jadi benci sama suaminya. Dia cemberut marah cemberut marah-marah. Terus suaminya nanya, "Ngapa kamu nih?" "Enggak apa-apa," katanya. "Ngapa kayak gini cemberut kayak ini? Aku tuh mimpi kamu tuh selingkuh," katanya, "dengan teman SMA kamu." Jadi suaminya itu bingung kan? "Ya ini dia yang mimpi. Ngapa jadi kita yang dibenci gitu?" Nah, tuh. Ada loh beneran itu walaupun yang di tiktok tuh kan dia kan buat, buat lucu-lucuan ya, ya. aja kan nah, itu beneran tuh kan, jadi aspeknya tuh dia sistematis, di diganggu hmm. di hubungan intim diganggu, di hubungan interpersonal diganggu tuh hmm. jadi sistematis dia awalnya nah, itu. memang saya yang diganggu, yang paling diganggu soalnya setelah mens, terus pas mens itu lebih enak dong pipisannya itu, atau mungkin karena lagi ya, jadi mungkin gak kerasa apa pipisnya keluar juga mm -hmm. <laughs> tapi memang ngerasa lebih enak tapi mm -hmm. setelah selesai itu keluar lagi mm -hmm. jadi mau berhubungan suami istri itu terganggu eh, iya. jadi nunggu saya enak dulu baru gitu. oke lah terus akhirnya suami yang diganggu yang itu kualitas pernanya yeah. yang kualitas spermanya terus jadi bermasalah gitu Masnya sering mimpi buruk juga? Sejauh ini muda Oke okay. okay. Sekarang apa yang dirasakan? Kalau yang ketika masih kecil dulu sering oh. Jadi kayak dikejar kejar raksasa nah, gitu Kejar raksasa iya. Sekarang apa yang dirasakan pak? Saya dari kemarin mas kepikiran mau Rukiya itu dok Kan sudah mau menjelang ini oh, harinya Aduh murut deh kan Terus Masa was-wasnya semakin Perut itu enak. Oh, pernah di orang dok. Nah. Dua orang yang berbeda. Yang satu di Surabaya, yang satu di Jombang. Saudaranya mas. Itu laki dan perempuan. Sama-sama. Terawangannya itu. Ada sesuatu di sini. Hitam. Gitu dong. Cobalah saya Terawang juga. <lapan> <lapan> <lapan> <lihat> Tapi saya memang keluhannya di sini. Di sini. Okay. saya banyak was-was. Luar biasa ini, 8 <tuh> tahun perjuangan. Tapi itu waktu belum tahu ya. Sekarang udah tahu kan? Yang terawangan tuh hakikatnya <tuh> gimana? <tuh> ya udah ya, ya udah bertobat lah istilahnya. Sini airnya. <tuh> Tapi ini belum tentu sembuh loh Mbak. Gimana? Hah? Skape, nah, satu yang belum ditemui ini Gus Samsudin oh, keblitar kan? Jangan. Sepertinya sudah tidak menerima tamu Hah? Dulu Sepertinya itu. Sepertinya sudah, sudah dipaksa-paksa sama saudaranya ini masih ke keblitar. Bukan <laughs> ke yang ini, doang kayak kiai terus, ah. terus ditanyain nama, ah, nama, iya, nama Ibu, bangsa, tanggal lahir, lahir gitu. gitu. Ya. Karena saya sudah tahu ciri-ciri yang syar'i gimana, syar'i gimana Jadinya, syar sabar sih, apa-apa, iya. nyari yang benar-benar syar'i gitu. Tapi ini belum tentu sembuh nih Ya apa-apa, yang ingin Allah nah, <laughs> Saya ngetes aja <laughs> oh, Tadi doka saya di kamar mandi Tadi apa, tadi malam? Tadi malam Tadi malam, malam. Di kamar mandi kan lama ya dok ya karena pipisnya ada udah selesai selesai itu ada perasaan padahal sebelumnya yakin gitu ada perasaan kayak udah apa oh, dibikin nggak yakin gitu dok dok ya nih dibikin putus asa gitu hmm. jadi tapi saya lawan hmm. saya ada pasien di pontianak tuh ibu-ibu hmm. minta tolong banget mau rok mau rok terus saya jadwalkan, terus saya datang, dia cerita, suram memang ceritanya tuh suaminya meninggal dengan background, dia ada sakit memang stroke, tapi menjelang meninggalnya tuh ada keanehan gitu. Nah setelah, setelah suami meninggal dia sakit, sebulan kemudian dia sakit, mimpi hmm. buruk, terus dia batin tuh kesurupan ini berapa kali, udah setahun sakit, akhirnya ngundang saya. Hmm. Tadi saya omongin kayak tadi tuh tapi belum tentu sembuh loh bu, saya bilang hmm. dia langsung berubah mukanya kayak apa saya ngetes kayak aja, kayak ngetes kayak. aja gitu kan oh, ini bu ini bertawakal enggak? Hmm. maksudnya tuh jangan tawakalnya ke saya gitu hmm. ya gimana katanya tapi ya sembuh lah dong katanya ya saya kan <tuh> nggak bisa menyembuhkan bu, saya bilang <tuh> ya bisa lah insya Allah katanya kita Minta kepada orang ah, gitu dong, saya bilang <laughs> ya udah oke. Okay, kalau dari ceritanya, sepertinya ini mengarah ke sesuatu tadi. Saya pikir kalau dibaca chat itu kan, saya pikir, oh ini medis nih. Uh -huh. Apa nanti mungkin ada penjelasan tambahan gitu kan? Uh -huh. Tapi itu yang jelas tuh, kayaknya medis ya udah. Kita tawakal aja kepada Allah ya. <laughs> saya mau, maaf gini, pertama saya mau minta kata saya berdoa kepada Allah supaya sakit medisnya disembuhkan. Yang kedua kalau ini ada ain, semoga ainnya dihilangkan. Yang ketiga kalau ini sihir Mbak, yang ada yang diletakkan di kandung kemih atau atau sekaligus dengan rahimnya lah, di perutnya lah, pokoknya itu kita minta kepada Allah supaya dihancurkannya. Bismillah.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 Allahumma Rabban Nas, adhi bil bagsa wa, wa anta shafi, la shifa illa shifa uk Allahumma Rabban Nas, adhi wa, wa anta shafi, la shifa illa shifa shifa la Allahumma Rabbul Nas, wa anta shafi. Wa La shifa la Bismillahi arkik ninkuli shai min nafsin hasidin allahu yashfik bismillahi min nafsin hasidin allahu Bismillahi arkiq min kulli shayi min shari kulli nafsin awainin hasidin allah who yes fiq bismillahi arkiq minum dulu. A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falak Min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasikin iza waqab Wa min syarri nafathati fil uqad Wa min syarri hasidin iza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisufi sudurin nas minal jinnati wal nas <laughs> Bismillahirrahmanirrahim wa s-safati s-safaf al-zajrati zajra f-taliyati zikraf inna ilahakum lawahid Rabbul samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul masyariqa Inna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawkab wa hifzham min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib duhuru wa lahum 'adabu wasib illa man khatifal khatfa tafa'atba'ahu shihabun saqib Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الرائيته خاش عن متصدع من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعله ميثفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asmaul Husna Yusabbihulahu ma fis samawati wal ardhu wa huwa, huwa al-azizul hakim. Ada perasaan sesuatu? Iya. Apa yang dirasakan? Kayak hmm oh. mentah perutnya ada rasakan apa di perut? iya kayak gini. rinding ah, minum lagi mak. oke okay, cukup, cukup sedikit aja. <tuh> apabila ada jin yang bersarang di rahim, yang bersarang di kandung kemih, yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung. Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah Jin yang dikirim lewat sihir, yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung, yang bersarang di kandung kemih, yang bersarang di rahim Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Aku berlindung kepada Allah dari syaitan raja, dan kami telah datang ke tempat yang kami lakukan, maka Kami menjadikannya tempat yang terangsur, dan Dia mengutuskan kepada kamu dari langit apa yang akan سَاعَتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ مُسَخَّفًا مِّن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ Keluar lewat mulut, keluar yang bersarang di kandung kemih, yang bersarang di rahim, yang bersarang di lambung, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلْيُرَبِّطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّرْخٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آذَوْهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إن صلتي sedih sedih kenapa mbak tidak tahu tidak tahu tak tahu kenapa badannya panas tak. sedih aja ada rasa berat di pundak atau di kepala tidak. Perutnya masih mulus? Perutnya bergetar-getar. Tidak oh, minum lagi. Diminta baik-baik masih belum mau keluar. Ya sudah. Tak minum ini. <coughs> Silakan keluar dari badan ini demi taat kepada Allah, bukan taat kepada saya. Hmm. Silakan pergi dari badan pasien ini keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa, Tolong tepukkan tulang ekornya. Tepuk tulang ekornya. Keluar dari badan ini. Jin yang datang lewat sihir. Yang membuat tidak bisa menahan kencing. Yang mengganggu hubungan suami istri, Yang membuat sakit di badan. Yang membuat was-was. Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْسُرًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً لِيُطَاهِرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ واليربط على قلوبكم ما يثبت به الأقدام فأت الله بنيةهم من القواعد فخر عليهم السخف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشرون براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدهم من المشركين قل إن صلاتي ونسكى ومحيا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ ل_h وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ dorong, dorong sampai ke tengkuknya. keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini dengan izin Allah. keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْصُرًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلْ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ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 La okay, syarika lahu wa bidzalika umirtu an awwalul muslimin. Oke, coba. Panggil rasakan. Enggak ada. Uh, perutnya apa yang dirasakan? Cuma bergetar-getar. Bergetar-getar tuh kayak apa kayak kedutan otot gitu kah? di sebelah mana tengah tengah, tengah. oke okay. maaf hafal surah al zalzalah ida zul ida zul zilatil -zal -zal hafal? ya, enggak uh, <coughs> maaf tangannya kayak gini sini maaf ya dekatkan ke saya gini naikkan <laughs> suaminya, ajalah, suaminya aja lah suaminya aja ini bacakan Bacakan di telapak tangannya surah al zalzalah Satu ayat tiupkan, satu ayat tiupkan itu, ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim وأخرج ذي الأرض أفقالها وقال الإرسال ما نفى يومئذ تحدث وأخضارها لأن ربك أبحانها يومئذ يسروا الناس أشتاداً يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال موة الخير يرى ومن يعمل مثقال موة شر Okay, sekarang letakkan di perutnya Mbak Niatkan dalam hati Minta kepada Allah untuk menghancurkan Ikatan ataupun sarang yang ada di situ Ayo, Tepuk Mbak Tepuk. Sambil terus berdoa dalam hati Minta kepada Allah Dihancurkan sarangnya Diputuskan ikatan-ikatan yang ada di situ okay, Dorong ke atas Mbak lorong ke dada ke leher terus ke mulut lorong ke dada ke leher terus ke mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar yang ada di perut yang ada di rahim yang ada di kandung kemih yang ada di lambung, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah tersendawah Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman Wa ma kafara Sulaiman Wa la kinna syayatina kafaru Apa? Yang di dada panas Ok يعلم الناس السحرة وما أنزل على الملائكة بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوج وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الوار, الوار, مولود. Apa yang dirasakan? Dia panas. Dia punggung. Punggungnya panas, dada panas. Alhamdulillah. Tanda baik. Perutnya? Tidak getar-getar lagi? Duk. Kepalanya berat? Masih rasa sedih? Tidak. Tidak. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملائكة ببابل هاروت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فدنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 Uh, apa yang dirasakan di ujung kaki? Ada rasa sesuatu, enggak Tadi Enggak ada. Oke, coba minum lagi. Apa yang dirasakan sekarang? Tidak ada rasa mual? Tidak. Tapi ini masih panas. Hmm. Alhamdulillah. Uh, kalau kencingnya keluar itu terasa? Terasa. Kapan terakhir terasa? Barusan. Barusan ini? Hmm. Oke, okay, maaf. Coba... Terutakkan so, tangan di perutnya, terus urut ke bawah. Niatkan niatkan untuk mengeluarkan kalau misalnya masih ada sesuatu di situ, apa itu kan? Biar dia keluar gitu ya. Ya. A'udhu Billahi Minash Rajim Wa dhanu adnahum mani'atuhum hasunuhum minallahi sa'atahum allahu min hayisulam yahtasibu yahtasibu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 wa qazafu fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutan bi aydihim wa aydil mu'minin wadhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atahum allahu min haytsa lam yahtasibu wa qazafu fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutan bi aydihim mu'minin ada rasakan sesuatu ndak ya. apa di mana Okey, lanjut. Waktu menjem itu ada melihat sesuatu? Tidak Tidak ya? Lanjut, Pak. Niatkan, Pak, biar dia keluar, biar dia keluar. Niatkan aja. Wa zadnu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutan bi aidihim wa aidil mu'minin wa Apa yang dirasakan sekarang? ada. ada. Masih rasa apa nyut-nyutan tadi gimana sekali panasnya masih ada di tenggorokan oke maaf maaf nih tolong duduknya bersila seperti ini um, gini coba bayangkan ada Uh, uh, uh, kain mm. shell tau shell nah yeah. uh, shell tuh yang biasa pemain apa supporter sepak bola tuh hey, hey, hey. sebaya, ya, kan bayangkan itu mbak ada di pinggangnya kayak gini di pinggang terus diikat terus ke bawah gitu bayangkan itu nah sekarang gini niatkan dalam hati minta kepada Allah kalau memang ada ikatan itu, minta untuk dilepaskan. Ya Allah, lepaskan. Nah, caranya gini. Kedua tangannya di belakang, di pinggang sini. Posisinya kayak gini. Gini. Terus hapus dia, hapus ke depan, terus dorong ke bawah. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ kafaro أَنَّ wa وَالْأَرْضَ كَانَتَا na daratakan fafa مِنَ الْمَاءِ taknahuma شَيْءٍ taknahuma فَلَا يُؤْمِنُونَ برات من الله ورسوله إلى الذي نعاها تمن المشركين برات من الله ورسوله إلى الذي نعاها تمن المشركين من الله ورسوله إلى الذي نعاها تمن المشركين برات من الله ورسوله إلى الذي برات من الله Fasubahan ɗal biyadihi malakutu kulli leh wa turja kulli i turja'un ila ihitur biyadihi tidak ada Alhamdulillah Masih terasa keluar? Hah, Tidak Oh iya dong Sekarang Oh ini terasa? Oh iya yeah. Rasa panasnya masih ada? Di mana? Di punggung. Ada rasa berat? Uh, Oke. Okay. Berdebar-debar? Sesak? Ada nggak bedanya di rumah dengan di luar rumah? Sama aja. misalnya kalau di rumah tuh rasanya sakit, kalau di luar enggak, kalau di rumah emosi, kalau di luar enggak kalau di rumah was-was uh, gelisah, kalau di luar enggak sama aja hmm, berarti sama aja kalau kalau beda tuh pasien pasti bisa ini, iya beda-beda, dia langsung itu nah, kalau ini batin enggak Oke, okay, maaf, gini. Ketika di Ruqyah menangis tanpa sebab itu tanda ada sihir. Ketika di Ruqyah panas, itu tanda sihirnya terbakar dengan izin Allah. Tuh kan sinkron. Waktu dibaca Ruqyah kan nangis kan? Nah, saya, oh ini ada tanda sihir nih. Orang ini kena sihir gitu. Pas Kemudian dibacakan lagi, kalau tidak salah di ayat ini nih. Surah Al-Baqarah 2 tadi yang mulai terasa panas. Kan? Nah Itu tanda sihirnya terbakar mbak. Nah secara teori itu Tanda sirnya terbakar dengan izin Allah mm. Jadi itu petanda baik Maka tadi saya bilang itu petanda baik mm. Nah ini di badannya Tidak ada jinnya Tidak mm. ada jin kalau seperti ini mm. Kalau ada jin di badan Ketika dibaca ruqyah itu yang pertama Kepala ini terasa berat Awalnya tidak, pas dibaca ruqyah itu terasa berat mm. Berat Atau dipunda Yang kedua ketika dibaca ruqyah berdebar-debar Sesek yang ketiga, ketika dibaca, rukyah merinding. Merinding ya. tadi oh, merinding. Maaf. Oh, oh, sebelum okay. oh iya, tadi ada getar-getar ya, ada berarti ada. Tapi enggak tahu dia keluarnya gimana. Ini kan setelah dibaca, baca, baca, baca, enggak ada lagi kan? Mm -hmm. Ter Terakhir dirasakan panas di belakangnya. Nah. Kalau yang maaf, yang ke ke apa, keluar kencingnya itu kan dari awal rukyah sampai akhir pun masih ada kan? Nah. Iya. Ya semoga memang dia keluar. Bisa bisa keluar. Biasanya tuh kalau di dada tuh kayak ada rasa sss, gitu. Atau di ujung kaki, sss, atau di ujung jari, atau di ubun-ubun. Nah, mungkin dia keluar. Enggak mesti ini. Memang pada umumnya muntah atau sendawa gitu. Umumnya kayak gitu hmm. waktu jinnya keluar tuh. Tapi saya mau beli yang cupcake sama itu. Yang yang syar'i. Ha? Sudah berapa orang itu? sama nggak pernah muntah gak pernah muntah merinding merinding gitu iya. ada oh iya terus ngerasa panas cekit cekit gitu ada hmm. ini tanda sihir hmm. wallahu alam. Hmm. Uh, nah sihir itu mbak seribu satu cara seribu hmm. satu cara kalau yang misalnya kita lihat di tv acara rukyah atau di youtube ya perukyah tertentu hmm. Saya pun ada juga sih, walaupun jarang. Misalnya ngerukia di rumah, habis itu ada sesi gali galik kemudian muncul, ketemu benda sihir gitu kan, hmm. media sihir, Nah itu, itu salah satu metode dari sekian banyak metode melakukan sihir. Hmm. Itu salah satunya. Kalau misalnya orang itu tinggal di tempat yang tidak ada tanah, misalnya dia tinggal di perumahan, atau di apartemen misalnya, hmm. itu kan... Logikanya, ndak ada tempat untuk nanam media sihir, kan? Nanam gitu. Misalnya, nanamnya di depan, di bawah jendela rumah kamarnya, atau di depan tangga masuk rumahnya. Ya, kalau halamannya tanah itu kan mungkin. Nah, kalau misalnya dia tinggal di apartemen atau di perumahan yang beton itu kan ndak mungkin kayak gitu. Berarti tukang sihirnya itu pilih metode lain untuk mengirimkan sihirnya gitu. Jadi, maksud saya sihir itu tidak melulu pakai yang media itu, itu namanya simbol, apa, uh, simbol, simbolik source, eh uh, sim, uh, sihir simbolik, sihir simbolik. Nah, jadi pakai simbol dia. Um, uh, boneka itu simbol orangnya, bisa tanya, apa? Uh, bah, boneka ini apa mbah, bonekanya apa, ini inilah yang mau kita tuju nih, ya gitu, jadi itu disimbolkan gitu. Atau foto misalnya medianya mm. tuh Di rumah dukunnya mm. Di tempat dukunnya Misalnya mau bikin mandul misalnya ya Ini foto laki-laki misalnya Fotonya dari kepala sampai kaki mm. Nanti di bagian kelaminnya itu dikasih gembok mbak mm. Beli gembok kecil Nanti mm. dilubangin terus dimasukin gembok di gembok mm. Nah itu ditaruh di rumah dukunnya tuh Di, di kantor, di, apa, di di kamarnya mm. Tempat prakteknya, ha, iya Ya dong, ada dia tuh. Ndak pernah lihat sih. Oh, sering dong Oh, sering. Tuh yang. Saya lo. sudah macam-macam saya lihat. Ah, pernah kan? Yang kayak gitu kan? Saya ada foto-foto orang tuh. Saya, "Bah, itu foto siapa? Ini foto ya, foto klien saya. Yang ini yang ini sengketa tanah. Yang ini pengen dibikin biar ndak nikah. Ada besar kan dia kayak gitu dia." Eh. semua ndak kering Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah nah kalau yang model gitu tuh ini nah biasanya, biasanya orang tuh kebanyakan kalau lihat video-video saya tuh itu kan kasus sihir tuh pas di Rukiah tuh kesurupan jadi dia tuh sihirnya ada, jinnya juga ada gitu ada di badannya sekalian mungkin yang model gitu tuh sihir jarak jauh yang dipakai perantara jin jin yang bawanya sihir tuh bisa kayak gini pak, misalnya ini ini air nih saya ambil serbu apa gitu kan sebaca mantra sudah nanti kalau mbak minum nih nanti jadi uh, sakit uh, melembung perutnya misalnya atau gatal-gatal misalnya nah itu <tuh> kalau yang buat benci sama suami itu biasanya pakai jin itu rata-rata pakai jin jinnya yang manipulasi pikirannya dengar suara suami benci ngelihat suami benci mencium aroma parfum suami atau ini benci Awal-awal dulu, kali sempat gitu. Hmm. Itu jinnya akhir akhir ini, suami yang sering emosi dong. Hmm. Tapi tadi waktu saya bacakan, tidak ada reaksi apa-apa ya, tidak ada rasa apa Ya tidak ada berarti di badannya. Kalau di ruqyah, misalnya pasien dia punya keluhan nih, saya sering mimpi buruk, sholat saya terganggu, emosi saya tidak terkontrol, malesnya bukan main. Nah, ini tanda-tanda gangguan jin. Hidupnya terhalang misalnya, tanda-tanda ganggu jin. Nah, pertanyaannya, jin yang mengganggunya itu ada di badannya atau tidak, atau di luar badannya? Itu terjawab ketika rukiah, mbak. Hmm. Saya ini kan bukan paranormal. Yeah. Jadi, ah, maksudnya gini, kalau pasien itu datang ke saya, saya tidak tahu loh di badannya ada jin atau tidak. Enggak hmm. tahu saya. Hmm. Tahunya setelah di rukiah. Parameternya itu yang tadi tanda ada jin di badan tuh waktu di Rukiya, kepalanya berat pundaknya berat berdebar-debar merinding seperti ada yang bergerak-gerak di badan berjalan-jalan terus rasa mem sensasi membesar di baca tuh kepala tuh kayak ngembang-ngembang dari kepala terus ke badan tuh kayak embesar gitu nah, itu tanda ada jin di badannya biasanya yang kayak gitu tuh udah mau kesurupan biasanya badan tuh kayak embesar dari kepala dada tangannya kayak kayak ngembang kayak embesar gitu. Awal-awal pasien, kalau mau kesurupan, tuh kayak gitu. Biasanya diawali perasaannya, tuh di ruqyah merinding di ruqyah kemudian kaki tangan jadi dingin di ruqyah kemudian kesurupan. Nah, kesurupan tuh udah jelas ada jin di badannya gitu. Nah, kalau ada, kalau orang itu mengalami sejumlah tanda gejala gangguan jin dan di ruqyah dia tidak ada reaksi, berarti jinnya itu tidak di badannya. Ha -ha. Bukan jinnya kebal, enggak ada jin kebal hmm. Bacaan Quran, enggak ada hmm. Se Selama um, Perukiahnya benar ya <laughs> yeah. Ya, ya standarlah orang yang ke Kecuali perukiahnya juga Misalnya dia pakai jin juga misalnya Dia pakai kodam misalnya hmm. Dan rata-rata yang pakai kodam tuh Dia tidak mengandalkan bacaan Paling baca bismillah Paling baca salawat hmm. Paling ya al-fatihah Mana dia yang ayat ini untuk ini ayat ini untuk ini mana dia kayak gitu kalau orang pakai khodam tuh dia lebih ngandalkan khodamnya udah baca bismillah sholawat tinggal gerakan-gerakan narik misalnya nah, kayak gitu atau oh, kayak gitulah ada gerakan-gerakan gitu dia lebih ngandalkan khodamnya itu gerakan khodamnya itu kalau um, uh, uh, kalau jinnya tidak di badan terus di mana dia nah itu ada dua kemungkinan kemungkinan pertama jinnya itu ada di tempat di rumah, di kantor, di toko cirinya adalah kita mengalami gangguan-gangguannya itu ketika kita berada di tempat itu dan tidak di, di selainnya saya kalau mimpi buruk tuh kalau tidur di rumah kalau di luar enggak kalau di rumah tuh sering tindihan, kalau di luar enggak, kalau di rumah itu sering emosi, sering nunda-nunda sholat, kalau sholat sering lupa rakaat um, uh, kalau di rumah sakit, kepala sakit, perut sakit, tapi kalau saya keluar tuh sehat, enggak gelisah, pikiran tenang, rasa cinta tuh ada tapi kalau ada di rumah tuh bencian, Itu mungkin di rumahnya, kalau ceritanya seperti itu dan ketika di tidak ada reaksi berarti jin-jin yang mengganggunya itu ada di rumahnya gitu. Hmm. Tapi kalau dimanapun sama, mau di rumah, mau di kantor, mau di toko, mau di masjid sama aja. Hmm. Tapi waktu di Rukia tidak ada reaksi berarti jinnya satu tidak di badannya. Yang kedua dia tapi dia ngikut terus, hmm. ngikut terus. Hmm. Nah kenapa waktu di rukyah itu tidak? Uh, waktu di Rukia bagaimana? Biasanya waktu di rukyah itu dia pergi supaya dia tidak menjauh gitu, supaya dia tidak terkena efek dari bacaan ruqyah. Orang bereaksi itu Mbak, karena jinnya yang bereaksi. Coba misalnya saya nih, saya kan perukiah nih. Saya membacakan ayat kursi ke pasien misalnya nih. Apakah jadi badannya terbakar? Tidak kan? Jadi ayat ruqyah yang saya bacakan itu tidak mempengaruhi manusia secara fisiknya. Tidak ada dibacakan tuh terbakar atau dia jadi sakit tuh enggak. Hmm. Tapi itu berlaku pada jin dengan izin Allah. Hmm. Jadi ketika jin itu ada di badan orang, waktu kita baca ngaruk, dia itu bereaksi tuh. Hmm. Nah, ada yang sakit, ada yang jadi marah. Makanya kalau dia bisa ng ngambil alih pikiran atau dia mempengaruhi pikiran kita selama sesi ruqyah itu kita bisa jadi benci dengan perukyah. Hmm. Ih, sebel. Ih, Pengen berhenti pengen nyuruh berhenti, ya misalnya kan, atau jadi takut, takut, nengok Rukiah tuh tidak berani. Ditanya tuh mau jawab pun tidak berani, sebelum mulai Rukiah pun. Nah itu, itu tuh mereka. Waktu mau Rukiah ngapa ya, saya tuh rasa pengen cancel, terus perutnya makin sakit. Takut saya nanti gimana, ada pasien tuh, ini pasien besok nih dari Kalimantan Utara mbak, pasien besok hari minggu. Tadi kan saya, tadi pagi saya WA uh, anaknya bapak ibu dia beri, suami istri nih bapak ibunya udah jalan belum mas uh, udah dok baru baru ini katanya pagi nih mau doanya ya dok katanya semoga bisa sampai sana ini dari rumah aja udah ini katanya ibu ini udah terganggu dia bilang tuh baru mau pergi ruqyah tuh jadi yang mbak rasakan tadi tuh mau kesini tuh udah ndak karu-karuan terus rasanya tuh ragu itu mungkin was was dari mereka. Dari dia atau mereka, kan gak tahu berapa kan? ikut ke dong. Berarti dia gak ada di sini, dia gak ada di badan gitu mbak? Tadi mana? Nggak, maksud saya gini. Eh entar tapi tadi bereaksi kan? Iyi. Tadi itu yang grup grup gitu kan? Terus merinding itu, itu reaksi itu ada ada mereka di badan. Tapi setelah dibaca-baca-baca berulang kali hilang kan itu? Iyi. Yang terakhir kan panas tuh. Ya mungkin mereka sudah pergi, tapi tidak dengan cara yang lazim, yang kayak sendawa, muntah gitu, mbak. Hmm. Intinya gini, kalau jinnya sudah pergi, itu badan kita tuh rasa ringan. Jadi kayak ringan gitu, uh -uh. hilang pegelnya atau beratnya tuh hilang. Ada rasa kayak gitu enggak? Iya. Nah itu. Apa -apa. Hmm. <laughs> ya alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi di pikiran itu banyak sebelum. Sekarang? Sekarang? Sekarang udah plong? Sekarang ada rasa apa -apa. Nah itu, Alhamdulillah. Saya, saya tuh sering was-was dong, Mas. sholat, gitu. Ternyata. Ya, itu kalau secara manusiawi sih wajar ya. Wajar. Maksudnya itu bukan melulu dari mereka. Gini, Mbak. Ya, wajar. Aduh, saya ini lagi wudhu nih. udah saya, wudu. ah nanti keluar lagi kencing nih. atau nah, jadi kita jadi was was, hmm. khawatir kan? Hmm. Um, kalau itu, misalnya itu tidak disebut was was. Was was itu kan istilah syari ya, hmm. istilah dari agama syariat gitu. Kalau secara medis itu apa disebutnya? Itu secara medis disebutnya uh, cemas. Yeah. Cemas itu artinya kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi hmm. itu definisinya kalau takut takut itu kita mengkhawatirkan sesuatu yang ada di hadapan kita sekarang nanti kalau saya ini wawdunya bata itu kan nanti nah itu cemas namanya hmm. sekarang gini kadang kalau orang kalau kecemasannya berlebihan ini udah udah sempurna belum ya ini udah, udah ditutup belum? udah dikunci belum ya? itu secara medis disebutnya cemas hmm. kecemasan Nah, kalau istilah syar'i itu disebutnya was-was. Itu disebutnya was-was. Hmm. Kalau secara medis, cemas itu berasal dari pikirannya sendiri. Sedangkan was-was, dalam syari syariat kita, was-was dari siapa? Syaitan. Dari setan kan? hmm. Dari setan kan? Nah, sekarang gini. Bagaimana kita membedakan itu was-was dari setan atau itu kecemasan yang kita generate sendiri? dari pikiran kita sendiri. Caranya adalah dengan zikir. Maaf. Pasien-pasien OCD. OCD itu kan salah satu bentuk gangguan jiwa. Dia tuh, dulunya dia tuh masuk ke klasifikasi gangguan kecemasan. Anxiety Disorder itu kan ada pembagiannya tuh. Generalized Anxiety Disorder. Uh, uh, Obsessive Compulsive Disorder, nah, dulu OCD itu tuh, tapi klasifikasi sekarang kalau menurut ICD, uh, DSM-5, itu dia dikeluarkan, tapi, tapi dia tuh mirip-mirip kayak gitu, konsepnya tuh gini, ada pikiran obsesif, pikiran hmm. yang itu sifatnya intrusif, dia tidak bisa dikontrol, tiba-tiba muncul, itu men menimbulkan kecemasan tuh, menimbulkan kecemasan. Nah, untuk menekan, meredam kecemasan itu, orang itu melakukan tindakan yang berulang-ulang, yang disebut kompulsif hmm. Nah, pasien-pasien OCD itu, kalau syahsyar ini sebutnya apa? Sakit was-was. Hmm. Kan? Hmm. Nah, sedangkan was-was itu dari setan Jadi gini, sebagian orang menyangka pasien OCD itu karena ada setan di badannya. Oke, okay, nah ini saya cerita pengalaman saya di lapangan saya sudah sering merukia pasien OCD, rata-rata di rukia itu tidak ada reaksi, maksudnya tidak ada reaksi yang menunjukkan bahwa ada jin di badannya. Kesimpulannya apa? Berarti itu dari diri dia sendiri kan, dari pikirannya sendiri. sendiri. Makanya saya bilang ke orang tuanya, bu, kalau ibu mau tahu itu was-was dari setan ataukah kecemasan dari pikiran sendiri, caranya itu dengan zikir. Setan itu mbak, was-wasnya itu hilang dengan ta'awud. Atau zikir secara umum, karena itu otomatis kalau kita berzikir, setan itu akan tersingkir menjauh dari kita. Hmm. Jangankan gitu, kita baca ta'awud saja. rajim. rajim. Ini contoh, maaf nih. maaf nih ya, ini jadi panjang. Saya waktu itu kan merukyah orang indigo. Hmm. Sebelum merukyah saya tes, maksud saya itu saya mau lihat sebelum dirukyah dengan setelah di dirukyah. Masih indigo enggak gitu. Hmm. Jadi waktu saya datang, saya tanya, saya ngetes dia gini, mbak. Waktu saya datang, Mbak lihat saya kan, ada yang ikut saya enggak? Dia bilang ada dok. Hmm. Oh apa yang Mbak lihat? Ada bayangan agak-agak. Dia tuh kayak abu-abu tapi ke, ke arah gelap dia bilang. Hmm. Eh apa nih dramatisnya kan? Di mana dia? Dia nunggu di luar dok katanya. Waktu saya datang pakai motor ke rumahnya tuh, kan dia yang buka kan kan? Dia nyambut saya. Jadi ah, kayak gini nih. Ini pintu, itu ada kacanya. Dia ada di situ. Saya bilang ini, mbak perhatikan, terus saya baca ta'awud, saya di sini loh, makhluknya di situ, kalau menurut penglihatan dia ya. Mm. Saya baca ta'awud, saya niatkan untuk berlindung kepada Allah dari dia. Mm. Terus dia langsung kayak gini, saya tanya lagi, di mana dia mbak? Dia mundur dok katanya. Mm. Jadi ini rumah, terus pagar kan, terus ada jalan, mm. di seberangnya itu ada pohon kelapa. Mm. Katanya jinnya itu si bayangan itu ada di dekat pohon kelapa dia bilang hmm. tuh saya cuma baca sekali loh mbak alhamdulillah masya jadi kalau itu was was dari setan harusnya kita kita kita ulang-ulang-ulang atau kita berzikir aso atau subhanallah alhamdulillah kok segala macam zikir harusnya dia hilang harusnya kalau itu dari setan hmm. ini yang pasien OCD cebok belum habis air di bak nih belum selesai kata ibunya. dicebok terus. Itu berzikir sampai disuruh zikir loh dalam padahal enggak boleh ya. Yeah. Padahal dalam kamar mandi kan enggak boleh. Sama ibunya, "Coba kamu baca auzubillah minas syaitonir rajim," katanya. Dibacanya. "Auzubillah," enggak bisa. Masih enggak bisa, masih cebok, cebok, cebok sampai habis air di baknya itu baru dia berhenti. Itu kompul kompulsifnya. Itu. Nah itu bedanya itu di situ. Jadi enggak ada jin itu yang yang apa kebal. Misalnya dia di badan nih. Dibaca-baca-baca enggak ada reaksi. Terus kita mikir, kebal kali jin di badan saya nih? Atau dia jin muslim ya? Enggak, Mereka. enggak kayak gitu, konsepnya enggak kayak gitu. Nah, gitu, Mbak. Jadi kalau dibacakan enggak ada reaksi berarti memang enggak ada di badan. Memang enggak ada di badan. Mereka. Kalau kita ngalamin Tanda-tanda gangguan cinta itu mimpi buruk, terhalang kehidupan perubahan emosi yang ini, terus ada penyakit fisik yang tidak biasa. Ketika dibaca Rukyah tidak ada reaksi, berarti jin yang mengganggunya itu tidak di badan kita. Maka maka dari itu, berubah strateginya. Kalau maaf, um, kalau orang nanya gini, sebenarnya Rukyah itu ngapain sih? Orang di Rukyah itu biar kenapa gitu kan? Hmm. Jawabannya itu simple. Rukiah itu mbak sebenarnya cara untuk mengeluarkan jin atau sihir dari badan seseorang dengan izin Allah itu aja, titik Mau dia dimasukkan Islam kah mau enggak ke, intinya tuh tujuan Rukiah itu supaya jin yang ada di badan pasien itu keluar, um, itu yeah. Nah sekarang kalau Kalau jinnya ndak di badan Di Rukiah berkali-kali pun yang sama aja hasilnya Berarti bukan itu caranya gitu maksud saya Bukan itu caranya. Apa caranya. Nah, kalau jin yang mengganggu, yang mengikuti kita itu di luar badan, berarti dia itu saat kita hukumi sama dengan setan pada umumnya. Hmm. Setan pada umumnya itu kan di luar badan kita. Hmm. Cara kita ngadepin setan di luar badan kayak gimana? Banyak. Dengan doa, oh. perlindungan. Nah. Kalau dalam Al Quran Allah sebutkan Wa imma yanzagatna kami na Apabila syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, Fas tawaid berlindunglah kepada Allah. Di kamar mandi ini kemungkinan ada syaitan, makanya Nabi ajarkan doa, kan? Ada doa masuk toilet. Suami isteri buat hubungan hubungan intim ada ke, ada potensi di, disertai oleh setan hmm. makanya nabi ajarkan doa supaya kita terhindar itu hmm. kita mau keluar rumah setan udah nunggu di depan di jalan itu nunggu kita nyambut nih ayo kita sesatkan ayo kita celakai nabi ajarkan doa supaya kita selamat dari mereka itu kan setan pada di luar badan semua hmm. Nah, kalau setan yang ganggu, jin yang ganggu kita ini seperti itu, maka kita harus memperkuat doa-doa perlindungan. Itu solusinya. Itu mbak. Nah, spesifik tuh, Nabi ajarkan semuanya. Mau tidur ada doanya, mau buka baju ada doanya, kan? Mau masuk rumah ada bacaatnya tuh. Itu yang dilakukan. Kalau rugi itu jadi untuk gini lah. Kalau kita, kita spesifikkan lagi rugi itu untuk pengobatannya. Hmm. Kalau udah mengganggu di badan yang zikir pagi, petang, baca Quran, doa-doa perlindungan itu, pagarnya itu upaya preventifnya. Hmm. Nah, kayak gitu hmm. itu, Mbak. Wallahualam, tapi kalau memang sihir itu harus diobati dengan rugi, Mbak. Hmm. Pada umumnya, pada umumnya. Kalau orang kena sihir, dia tidak cukup lagi hanya dengan zikir pagi petang. Ya. Saya udah zikir pagi petang, tapi mas, ngapa masih mimpi buruk? Ya, itu karena ketika sudah kena sihir, misalnya sihir itu dibawa jin, jinnya sudah ada di badan gitu. Hmm. Jadi, tidak cukup lagi kita hanya membentengi diri karena, udah masuk. karena sudah ada di badan. Nah. jadi kita perlu metode untuk mengeluarkannya yaitu dengan hmm. Hmm. itu dengan rukyah makanya harus ditambah rukiah apakah dilakukan sendiri atau dibantu orang lain, mm. kan gitu yeah. hmm. Wallahu'alam jadi gimana ke Blitar nih, habis ini nih tempat Gus huh? Gus Samsudin enggak, yeah. insya Allah ini, saya berdoa semoga ini Allah sembuhkan semoga Allah sembuhkan uh, kalau gini mbak, maaf kalau itu awalnya memang sihir ya, sihir untuk membuat penyakit. Ketika sihir itu dalam perjalanan waktu batal, tapi kalau penyakitnya jadi penyakitnya sudah ada, maka itu ya ya memang ada gitu. Maksudnya itu kalau kita kelompokkan medis dan medis, penyakit medisnya itu berarti sudah ada gitu. Sama kayak misalnya gini, orang kena kanker. Tiba-tiba kanker dia tidak punya faktor risiko kena kanker payudara misalnya enggak hmm. ada keturunan enggak ada segala macam sampai dokter pun heran masa usia 34 tahun hasil PA nya hasil PA dari benjolannya itu kanker payudara hmm. itu hmm. rasanya jarang kalau secara medis hmm. masa usia 34 biasanya kalau kanker tuh usia 50 ke atas kalau dari usia ya hmm. terus ada uh, riwayat keturunannya kok aneh ya gitu nah kalau memang itu karena dia kena sihir, sihirnya itu adalah sebab awalnya. Hmm. Tapi ketika penyakitnya sudah jadi dan itu terbukti secara medis, secara medis kan terbukti tuh hasil PA-nya, CA, berarti itu memang medis gitu. Nah yang medis itu biasanya kalau misalnya di Rukia sihirnya sudah hilang, hmm. biasanya dia ndak ikut langsung hilang, karena dia entity. sudah sudah sudah sudah jadi suatu entiti sudah, sudah jadi penyakit gitu, sudah berdiri sendiri dia itu Atau gini Misalnya saya sering, uh, sering Analogi kan gini ya, Misalnya jari kita ikat pakai uh, karet yeah. Sekian jam itu kan Aliran darahnya terhenti tuh Kebas di sini yeah. ini kan hilang rasa Biru dia mm. Nah begitu kita buka Aliran darahnya balik, ini ya, sehat lagi, normal lagi mm. Tapi kalau itu cukup lama Sehari dua hari lama-lama Mati, menghitam mm. Hilang rasa udah mm. Mati ujung jari mm. Pada saat itu ketika uh, karetnya dibuka dia tidak bisa balik normal lagi karena sudah sudah sudah mati dia gitu. Nah itu masuk saya. Mbak ini sudah delapan tahun. Um, saya pikir ta uh, ya gini. Saya pikir ini jadi medis sudah jadi medis juga untuk incontinensianya. Uh, yang sekarang kita lakukan ini kan medis sudah non medis juga udah berarti kan ini dua-duanya dijalankan ya semoga lah mudah-mudahan berangsur-angsur non medisnya hilang dan me sehingga medisnya bisa sembuh dengan dengan baik gitu mbak hmm. karena kalau itu ada, ada sihir misalnya atau ada jin kalau kita punya penyakit biasa pun biasanya itu jadi sulit untuk sembuh biasanya itu jadi sulit untuk sembuh ketika mereka dihilangkan dengan izin Allah itu dia berjalan seperti ala, ya apa penyakit secara alami yang respon dengan obat-obatan medis misalnya nah, kayak gitu. Ya semoga ini uh, berangsur pulih ya. Ini sudah tahu ke secara fikih kalau kayak gini tentang sholat tentang tah taharahnya Maksudnya? Ini yang kondisi inkontinensia nih. Kan kemarin tanya kalau ke kencingnya keluar, sah apa mm -hmm. gitu. Sudah pernah? M kalau kemarin kita tanya sama peru'iyah yang sebelumnya, syariah, karena kondisi was-was dan sebagainya disuruh apa bahasanya, ditabrak aja yeah. gitu Iya, yeah, yang, yang saya tahu juga kayak gitu mm -hmm. Tapi, coba nanti cek lagi ya itu ada fatwa ulama Saya rasanya dulu pernah baca Cuman udah lama, cuman ini kan karena jarang kan kasusnya, saya dulu pernah baca tuh, laki-laki, misalnya laki-laki itu -laki kan dia bisa, pokoknya di, di, dimanipulasilah biar biar enggak kena kepakaian gitu kan Nah uh -huh. itu ndak bisa dihentikan, sementara waktu sholat kan kita uh -huh. bertemu terus, nah, nah ini udah ketemu maghrib nih kan masa enggak sholat gitu kan, nah, di sholat, nah itu selebihnya kita serahkan kepada Allah, itu bertakwa semampu kita masa kita enggak sholat kan, nah itu kadang-kadang seringnya juga Biasanya saya paksa untuk wudhu, dok gitu, kan. Terus kadang dia harus nunggu Harus nunggu dalam artian enaknya Terus kadang nggak mungkin bisa ngambil air gitu, Kadang-kadang saya paksakan untuk Kalau bisa ngambil wudhu dulu karena air ada gitu M -m. Tapi nggak tahu seringnya keterbatasan atau kemampuan yang nggak bisa wudhu Terbatasan artinya... waktu juga, dok Kan lama di kamar kan mandi nggak tuntas-tuntas gitu, dok Dan Terus sudah masuk waktu berikutnya gitu iya, hmm. yeah, okay. coba maaf nanti coba cek, kalau tidak salah itu ada fatwa Syekh Fauzan kalau tidak salah, yeah. coba nanti dicek atau Syekh Ruhaili biasanya yang suka, ini yang fatwa-fatwa yang biasa diterjemahkan sama orang-orang Indonesia itu, itu. Yeah. coba coba cek nanti yang uh, kencing, tidak bisa ditahan, atau atau mungkin kata kuncinya inkontinensia inkontinensia urin ya yeah. coba cek, kalau tidak yeah. salah itu seperti tadi itu kira-kira di ya kita uh, berusaha sebisanya, hmm. terus kita tutup, uh, terus kita ber, uh, berwudhu, terus kita sholat karena waktu masuk uh, sudah masuk waktu sholat gitu. Hmm. Ya udah mau diterima atau enggak sholatnya ya kita serahkan pada allah kita sakit. Hmm. Nah, kita sakit. Oke cukup saya rasa rukiyanya ya. Kalau tadi satu lagi pun silakan. Ini kan kita kadang-kadang punya asumsi uh, dari bapak nih, bapak kandungnya ini. Kita juga kadang-kadang merasa -kadang kayak bapak ini kayaknya ada jinnya gimana. Nah ini tiap kali di rumah, tiap kali di rumah Pasti itu tengkar sama bapak. masih tengkar, tuh. <laughs> masih tengkar sama bapak. Terus pernah yang perut ya, yang yang siapa itu ya? <tuk> Bukan. Ustadz siapa itu siapa Ustadz, Ustadz agus kayaknya hmm. jadi itu Ustadz itu kayak kayak menginformasikan bahwasanya ini kayaknya misalnya jin yang ada di bapak sama jin yang ada di ada di istri itu jadi beda level gitu beda level artinya jenderal sama jenderal sama kopral gitu sehingga sering tengkar gitu kalau ketemu itu sering tengkar gitu nah karena yang ada di sini bisa jadi level jinnya lebih besar makanya enggak yang jin sana juga nggak pernah terima gitu bahasanya seperti itu nah misal kalau tadi barusan sudah diruyahkan ya sudah hasilnya seperti itu ini kadang, kadang kita pulang gitu ya kita pulang ada nggak kemungkinan misal kalau memang bapak kan kita belum tahu sebelum diruyah kalau memang ada jinnya maksudnya ngikut karena bapak juga pernah mengatakan tak duk nona tak saya turunkan gitu oke okay kayak mau menurunkan kesaktian yang picet ah. itu ke istri gitu. Oke, okay. tadi kan bapak tuh awalnya mimpi mau dipaksa masukin keris kan yeah. akhirnya bisa masuk yeah. ini sama seperti pasien saya pasien saya di di, di, di, di, di Bogor mm. uh, neneknya itu tukang pijat mm. neneknya ini cucunya nih udah udah ini udah berkeluarga udah punya anak mm. waktu itu saya datang tuh mau ngeruki anaknya nah si ibu ini cerita jadi waktu neneknya meninggal, setelah beberapa hari nenek meninggal, dia mimpi hmm. ada perempuan pakai kebaya, hmm. apa, pakai baju Jawa itu, hmm. terus pakai tusuk konde, hmm. dia rambutnya disanggul gitu. Dia bilang gini, aku adalah pembantu nenekmu, hmm. aku ingin turun ke kamu. Kata dia, saya tidak mau, saya tidak mau. Lalu makhluk itu ngambil tusuk kondenya, hmm. terus ditunjukkan gini ke sininya mbak. Hmm katanya. Terus kayak ada sinar gitu dok, tusuk kondenya masuk, dia bilang. Sejak saat itu, itu dia awalnya dia tidak ngerti maksudnya apa, hmm. dia tidak ngerti. Nah, suatu hari, ada bibiknya datang pegel-pegel, apa, sakit. Sakit. Dia entah kenapa, kayak ada dorongan untuk coba memijat. Dipijat. Dipijat-pijat, katanya tangan saya tuh dok, bisa jalan sendiri, dia bilang. Nyari, apa, di ma ah, penyakitnya pas ketemu itu di pijit-pijit. Saya sendawa, bibik saya sembuh, apa langsung sembuh. Dia bilang, hmm. "Tapi habis itu di ini diteruskannya <laughs> jadi ibu ini jadi tukang pijit, oh. <laughs> jadi tukang pijit." Hmm. Nah, waktu saya ngeruk, anaknya tangannya panas. Dia bilang, "Panas tangan saya dua-duanya." Dia bilang, hmm. "Ada juga yang kayak gitu, pakai susuk." Dia bilang, saya ini mau mijet orang, saya pengen jadi tukang pijat, cuman saya tidak pernah belajar. Kata gurunya, oke, okay, ini dipasang susuk, dipasang di tangan, Mbak. Habis ya. itu udah langsung auto bisa mijet. Dan mijetnya subhanallah. Coba, satu pasien itu satu jam. Satu pasien satu jam. Satu hari bisa mijet dua belas orang, coba Mbak. Kalau kita mikir, berarti non-stop kan? Habis ini ke sini, habis ini sini, dua belas jam dari pagi sampai malam. Gila, nggak capek. Uh. Itu, pas dirukiah ya, tangannya panas. panas. Uh. Karena jinnya, ke kemungkinan jinnya di situ, itu masuk saya. Yeah. Kemungkinan jinnya itu di situ, makanya dia bereaksi. Uh. Nah, itu. Um, kalau seperti itu kan sebenarnya khodam uh -huh. Anggaplah, oke, okay, sekarang anggaplah bapak punya khodam uh. Kalau di badan mbak ada jin juga, ini sih kayaknya bukan bukan dari situ. Oh. Kalau dari ceritanya, kan habis nikah kan? Habis yeah. nikah ada gangguan kayak gini kan? Yeah. Hmm. Uh, mungkin bukan, mungkin gini, mungkin gini, maaf Di badan mbaknya ini ada jinnya Nah, jadi kalau ketemu itu seperti jin ketemu jin, itu kan rival mereka Ngapain nih datang sini, nah, ini daerah saya nih, ini rumah, ini kan rumah bapak kan nah, Kamu jangan sini, cuma yang ini enggak mau pergi juga Akhirnya ngimbas ke yang punya badan gitu Biasa emang kayak gitu Biasa saya ada pasien di Tangerang. Ibunya, ibu istrinya itu orang Padang, maaf ya saya, saya bukan maksudnya bukan rasis bukan. Mm -hmm. Maksudnya mereka itu diketahui sebelum merantau ke sini itu dikasih pendamping katanya. Bahasanya itu dititipin kodam gitu. Jadi si ibu ini punya kodam Di rumah itu sering tengkar Dok katanya. Panas di rumahnya tuh. Dia sama suaminya, sama adik-adiknya. Nah, ini si pasien saya ini kan punya keluarga kecil. Ini nih sering tengkar juga. Si, si perempuan ini kan anak si ibu itu, mm. yang si laki-laki ini orang Jawa Timur, sama juga sebelum merantau ke Jakarta, diisi kodam. Mm. Ini sering tengkar nih di rumah nih. Mm. In, dan ini kalau pergi tempat mertua, tengkar dengan mertuanya. Mm. Kayak gitu. Mm. Jadi sama-sama kodam. Rival. Kayak kita tuh gagah-gagahan gitu ya eh, Apa? Ah, aku penjaganya nih ya ah. Kamu masuk-masuk rumah saya ah, tuh. Jadi yang sakit kepala tuh yang punya badan Yang nyesek tuh yang punya badan Yang kena omel tuh yang punya badan Memang waktu itu saya Rukiya tuh dua-duanya bereaksi hmm. Suami istri hmm. Iya Nah bener Kalau ini jadi saya rasa bukan itu mbak Bukan dia masih fokus ke bapak berarti Si Khodam Pijat itu Kayaknya kayak gitu Semoga Allah beri bapak ya Taufik um. untuk dibuang um. di Rukiah um. misalnya ngasih bangga gitu <laughs> nah, iya Biasanya. karena kayak gitu emang mbak orang kalau punya sesuatu tuh dia jadi Jumawa um. kayak saya misalnya saya Rukiah nih um. kalau saya punya Khodam um. saya kan merasa ini pede saya uh -huh. ah, Kalian nih gak ada apa-apanya ini uh -huh. belakang saya nih <laughs> ini dari Mataram nih waduh ini <laughs> dari Mataram kaliannya cuman uh -huh apa jenis ecek-ecek, enggak -ecek. takut hmm. itu, merasa punya sesuatu hmm. gitu, emang kayak gitu hmm. tapi terus punya banyak penyakit dong karena eh iya. sudah tua eh iya hmm. harus dibuang itu mbak bapaknya di dinasihatin dulu susah dong, kan ada itunya ada isinya, jadi kalau dinasihatin mentah mesti iya ya <tang> saya aja sering tongkar <tang> saya selalu saya selama dalam waktu nanti hati kalau bicara sama bapak itu yang yang pelan, gitu. hmm. kadang pelan aja juga masih yang tersinggung bapak. Itu. kalau udah di rumah makanya sehari dua hari itu masih oke okay dong. kalau udah melebihi tiga hari, hari, nah, ya, seminggu itu udah pasti ada aja. Yelah, semoga allah mudahkan ya. ya oke, okay. alhamdulillah okay, kita cukupkan.